Bismillahirrahmanirrahim. Au zu billahi minasy oh. hey, oh, ya. pang dulu. Malah. So santai balik mana? Andre nak kubo punyo bae. <tuh> nah, sambuan wes suban gede ngaya. Inwa, Hei, orang-orang. Ka Kelihatannya, ih, ya kita ngopi kenceng, sini, entah, lah anjing, oh, musim apa, kita, ah, ini mau kita, kita, kita, atang ya bah kelas ya bawo Oh ini ya, belak Oh. Kobain, eh. Mana bayi, mana bayi, dong sama nih bayi, mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana mang Ya, ya, ya bayi, Perli, bayi, Perli bayi, mana ya, naon, ya, ya, naon ya. Ya. Yo, si, ya, ta, bayi, mana si. bayi, sih, kan? ya. bayi, mana ya, ya. oh, Bl -bl bayi, mana bayi, mana satu mana bayi, mana bayi, mana balik mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana bayi, mana bejana, ya. Ya, yang balik bayar, ini kembali di yang Ini balik bebeja itu gabung aja. Kayak kabur, Maya. Nak kabur lewat jendela. Ini oh. ya. oh, ya. oh, <tuk> ya. oh. ya, omong te tuh, Saloma ngomong bejean. Ya, Kurang keresah di bejan udah, kalau lo Oh iya, na Eh, hmm. udah baik baik Iya, saya udah coba beja. Cina, coba coba. Eh, ayo ke kolot. Idio, iya kan, bejan di kereta belum bulat. Balik bejan, namanya. Eh, balik lah ya. Nah, onyo biasa. Nah, nangguan hey. hey. hey. hey. hey. baiklah nah, kita itu kalau <laughs> <laughs> <ditirasi Hey>. <laughs> oh. hey. buat gitu iya hey. bah gitu <laughs> <kaya kaya> <laughs> tenang lah, sih <laughs> <laughs> <laughs> Ayu, ayo balik itu balik, Ayu, balik ngajang. Ngajang. minggu <laughs> balik bae saudara kontrol ya ya, ya, gactan nah, nah, aja ah, iya, gitu. Ay. kontrol tuh bang baik-baik ditipkeun ongkoh. <tuk> Naonnya balik? Ha, nah, ngan balik. Haing nah, balik weh. Bakapa kumaha? Pertama aya sih. Atuh nah, aja lah, nah. cangkeul papan. Kang Haji keundeung nya? Haji. Nah, hmm. langsung temen. lah, langsung ngaji. Nah, oh, oh. ke haji. Mun ditangguhan bae yo. Tapi ulah neureun. Tanyakeun. Tanyakeun lah tadi <tuk> <dah> ka <tuk> Haji Pak. <tuk> Kita mendatang nih, langsung kita ngaji. Be, ya? Eta. nanti hmm. tuh mandi adus lah nih nah, orang gak semanggilan itu Wani, wani karakaji. Hmm. Halo, halo. Wani, wani nih tuh. Wani karaki. Wani nih tuh. Iqro, iqro. Ngelal, ngelal. Iqro, Ngelal emang <laughs> ngelal. Bener kan, wak? Ini ngelal. Ini nah, ngelal. Ini anjing. Nah, ini turutan oh, belang. Itu tuh, itu udah ngaji, wak? Angs itu gitu tanggung lah orang balik gue kan lah ini itu tuh kebon kebon cucuk aku gitu cucuk? aku sayur mah mani mandi itu karak Hmm, nah si Tengoknya lah, kalau robotnya orang Kalau begitu, kalau mandi mandilah dong lah, oh, tenang Kanan lagi Orang yang ayak, ya, atau si anak naon tengah putih, dia aing. Mau pansosorangan yang baking, nyumpet ngaji di, Aisyah si timah anak itu, "Oh, yakin, anak naon aji, Kak Aing?" Nah, Melawan nah, amat ngali kurang panjang. Astagfirullah, pasti kerak sakura yang oh. meren. Atau kayak <laughs> ada menang minus Satu tahun, si sekarang ngajak, bagus ngantek Oke, weh sama kabin abi. Nah, itu ya, anak naon yang dek ngaji oh. gitu. Orang mau anak naon <laughs> Tengah putih, engkau sih, tengah ngaji sih, mah. Nggak arasup ngaji Goblok, sih, goblok. Ah, Mas mandi, Om. Mas mandi. Oh, ngaji. dia, Oh, Nah, kamar. main peperangan. Oh, ngaji. Acih, karakternya tuh turutan najiteh. Tuh. Alhamdulillah. Harus jalan aja. Nami anguduk. Oh. Ulang anguduk. Anguduk. Haji ya. Oh. Kuma. Kuma haji sih. Tu kuma apa kan? Aaun zubillah gitu. Aaun. Aaun. Aaun. Zubillah. Bila himinas, himinas syaitan, syaitan syaitan Nirrajim Nirrajim Nir Nir ulang. Jawa saran ya, uh, uh, uh, Ulang Ayo uh, Ayo Bismillah, hah, wudhu, syaitan, syaitan, toni, oh, terus, ah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim bismillahi, rohib, nerajim, sih, berlatuhin, sih, oh, Ayo oh kitanya gitu oh untuk oh mustahwul kamat oh ngaji senu bener eh baca a, <tuk> a i ahlulah turutan aing asia a itu a, a e i a a e e. <tuk> i e. <tuk> i u a a i e. <tuk> i i ulah makai i i Oh, I benar terangatan hurufna duluan ya jarna. Oh cuma gerak. Ah, i ah benar engus. Alih pelan bes dia pentingnya mangke esokarak nambah D ganditunya. Ngaji cang 2 menit. Hei, engus loba omong ngaji mau ulama nafsu maksudnya oh, ngaji. Ah, masih dari itu. Loba. Gue aku yang jadi sukaji, situ sih kan Namun, jangan anak kau salah. Yang yang yang sokok tuh? Entok lah, Karena amat lah dia sokok biasalah, atau Aku jasapan ngus ulah-ulah iya kudu ya ngapalkan subuh nah kabur di mah ada kabur di kalian gue ya iya ga iya iya barang bakal